Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Derosa Auto, Auto. Oke okay, Terima kasih kepada teman-teman yang sudah Menonton terus channelnya Derosa Auto Dan jangan lupa Subscribe Serta komen di kolomnya Derosa Auto, Auto Kalau Auto. memang teman-teman cari unit-unit Yang sedang diincar ya okay. Tentunya yang berkualitas Yang berkualitas, berkualitas Itu. Iya. Oke teman-teman kali ini saya ditemani dengan Bang Menir ya. Ya. Siap Bang Menir ya. Mas Dan. Oke. Sehat Bang Menir. Sehat selalu. Sehat selalu ya. <laughs> Jadi selama ini pedagang-pedagang mana yang sudah disuplai nih Bang Menir? Kita di Jawa Tengah. Kalau Jabodetabek sih Jabodetabek sudah semua. Jabodetabek Jawa Tengah semua, ya. terus Lampung. Ah, pokoknya di luar daerah Sumatera Ada... udah. Langlang buana iya, ya. Langlang buana Melalang betul. Buana. Kita mau bagi-bagi informasi seputar stok nih, bang Munir. Ya barangkali nanti teman-teman di Rosa Auto yang punya rezeki, yang lagi ngincer unit, lagi Boleh. cari mobil, bisa langsung kontak, bang Munir. Boleh, bisa ya. langsung. Siap saya siap. Siap, bang Munir ya. ya. Oke. Okay, kita... Satu kali 24 jam, Mas Dan. Satu kali dua jam Betul. ya, siap, bang Munir. Gak tidur dong. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Se sejenis ikan lumba-lumba saya enggak tidur. <laughs> siap. Oke, okay, kalau gitu ya. Kita langsung aja ke stok yang pertama Bang Menir ya boleh, Di boleh. sebelah sana ya. ya Ada Toyota Rush ya Ras S-Matic 2010 Ras S-Matic 2010 ya betul, 2010 nah, nah, Itu nah. kilometernya berapa Bang Munir? Kilometer itu sekitar 130-an ya 130 ribu ya, ya. 130 2010, ribu 2010 ya masih ya. worth it lah teman-teman ya Iya, betul Transmisi juga aman ya Bang Menir ya Aman, aman Kaki-kaki aman ya Kaki-kaki aman. aman Dari cek semua ya Betul, aman Lampu-lampu semuanya normal ya Normal, ya. ada minus ya Mas Dan Apa tuh Bang Menir? Belum ada yang Mau mau iya, ya inusnya. Masih free ya berarti ya Masih free Masih gitu. bisa dibeli nih Betul. Harganya berapa mengenir Harga kita open price di 103 ya 103 Ini cuci gudang aja deh Cuci gudang aja ya Betul. langsung ya iya. 103 untuk ras S -Matic. S Matic 2010 10 ya? Betul. Mantap 2010. banget Cuman pajaknya off dua kali Off oh, dua kali ya? Nah, dua berarti kali. kondisi pajak off 103 Betul Ya 103 Siap Langsung aja kalau teman-teman ada yang minat dengan rush S tahun 2010 Matic Kilometer puluh ribu ya. Pajak off dua kali mm -mm. Jakarta Barat Jakarta Lat Barat Ganjil ya? dengan harga 103 langsung kontak. Oke. Oke Bang Munir, ini yang lagi disenderin ada mobil apa nih Bang Munir? Disender <laughs> ntar saya doyong. <laughs> ini Innova, Innova ya. Innova G manual 2015 atas nama PT. Oh, Innova G manual oh. 2015 15. atas nama PT ya Bang Munir ya. Iya. Manual ya. Manual. Ini iya. pajaknya panjang bulan panjang. 1 2023. Bulan 1 2023 ya. Pokoknya sudah siap pakai ya. ya. Tapi atas nama PT ya Bang atas Menir Atas nama ya? PT, yang ya. jelas bukan rental. Bukan rental ya. Bukan, bukan rental. Pokoknya aman. aman. Kilometernya berapa Bang Menir? Kilometer ini 135 ribu tapi enggak rekod ya, Mas iya. Dan, ya? siap. Seratus ribu, ya kan? Iya. servisnya nggak record, gak ya. Record, Karena memang biasanya atas nama PT nggak terlalu record, ya. Bang iya, Menir, ya. Betul, siap. Oke, Bang Munir, inovanya di bandrol berapa Bang Munir, kalau untuk Innova kita hmm. di net 183 Mas Dan, 183 nih, teman-teman. Mm -hmm. Ya, satu untuk Innova G manual dua sudah betul. barong, betul ya. Saya lihat juga uh -uh. tadi body-bodinya masih oke okay, semuanya. Masih ya. bersih uh -huh. ya Bang Munir ya. Betul. Jadi memang walaupun pemakaiannya berat. Biasanya untuk daerah-daerah uh -huh. Jawa atau Sumatera nih. Nah, Bum, ini ini biasanya Sumatera, Jawa nah, ya kan? Itu, peminat-peminat peminat yang lebih dominan maksudnya. Dominan ya. Ya. Yeah. Uh -huh. Bandung juga biasanya suka ada tuh Bang Munir Bandung, Menir, ya. oh, iya. Bandung. Tapi lebih lebih spesifikasinya ke daerah Sumatera dan daerah Jawa. Siap Bang Munir. Uh -huh. okay. Spesialis Bajongan Iya Supplier pedagang-pedagang daerah betul, ya Bang Menir, betul, ya? betul Betul Siap Tapi tidak menutup kemungkinan kalau untuk kredit iya. uh, Misalnya ada konsumen yang mau Betul Bisa Siap Siap. Lanjut ke sini nih Bang Menir nih Ada RAS Ini RAS sama 2010 Cuman 2010. ini manual Ini manual ya Iya Maksudnya ah, ini manual Ini manual Ah ini manual warna hmm. silver hmm. Ini pajaknya nanti kita hidupin Sementara iya. kan mati nih Mati ya A -a, Mati satu tahun nanti kita hidupin iya A -a, Jadi terima hidup Terima hidup ya Ini di open price itu di 107 ya 107 ya Kondisi nah, pajak ya. hidup ya mm -mm. nah Kondisi pajak hidup Kondisi pajak hidup ya iya. Kalau misalnya kondisi pajak mati Bang Menir nih ada pedagang yang mau Kondisi pajak Tapi ini pasti diperpanjang Mas Dan pasti Soalnya ya. kita uh, beli itu udah si konsumen terima pajak ya, hidup. Terima pajak hidup ah, ah, ya. Betul. Berarti 107. tujuh pajak ya. hidup ya teman-teman ya. Temen -temen ya. Mm -mm. Nah, kilometernya berapa nih Bang Menir? Kilometer karena ini semalam baru dapet saya belum lihat nah, kilometer nih, belum lihat <laughs> ya. Kira-kira 53. tiga 53.000 ya? 53.000. Oke lah masih worth it lah. Ini juga interior juga interiornya rapi. rapi. Mm -hmm. Ini kalau saya lihat TV-nya juga udah Floating An floating ya, iya. udah Android ya. Android betul. Android udah cakep banget, pokoknya nggak nyesel nih kalau ada yang memang teman-teman dari Rosauto beli ras ini ya. Betul. Siap. Oke, okay, Bang Menir. Like and subscribe juga Mantap. ya channelnya Rosa nih. Di Rosauto. Artisnya Mas Dan nih. <laughs> Oke, okay, Bang Menir di sebelahnya lagi nih ada Sigra ya? Sigra X. Sigra X ya? Mm -mm. Sigra X tahun berapa, Bang Menir? Sigra X Metik 2017 warna putih. warna putih ini pajak op. Mm -mm. Pajak op ya. Pajak op tiga kali. tiga kali ya. Betul. Oh, pajak ini op pajak kali. op tiga kali harus BBN. Harus BBN ya. Uh -uh. Kilometernya berapa Bang Benil? Kilometer itu 80 ribuan. 80 ribuan ya. Heeh. Uh -uh. Oh, 80 ribuan, ribuan. Oke okay lah ya. Siap kalau gitu. Nah, ini dibanderol harga berapa Bang? Untuk harga kalau untuk pajak apa adanya ya, kita hmm. bandrol di uh, 96 Siap, 96 kondisi pajak op ya? Iya Tiga kali pajaknya ya Bang Menir Betul, ya. betul Siap, kalau gitu Masih oke, okay. Matic masih aman ya Bang masih Menir Masih aman, ya. masih aman banget Masih aman banget ah Kaki-kaki juga aman Kaki-kaki ya. aman, senyap Senyap ya? ya. Kayak gerakan ini, gerakan bawa tanah senyap <laughs> <laughs> ya. Siap, siap, siap, siap Oke Bang Menir, kita lanjut lagi ke sebelah Bang Menir Boleh? Ada lagi tuh. Boleh, boleh, boleh Oh maya. Oke okay, Mas Dan, ini ada satu stok lagi namanya Kijang Lgx 2001 Matic ya, Metiknya juga aman. Terus kalau untuk pajak ini kelewat bulan satu, jadi mati satu tahun. Terus kalau untuk kilometernya diestimasi Rp ribuan, jadi worth it lah ya untuk mobil sekelas 2001 eh, kilometernya Rp 190.000 ini dibanderol dengan harga 54 juta ya, dengan kondisi pajak apa adanya. Di samping saya ada juga Yaris E matic 2010. Matic E 2010. Ini untuk pajaknya on di bulan 12 ya, Tangerang Selatan. Terus untuk kilometer itu sekitar 90 ribuan. 90 ribuan. Untuk harga harga kita di seratus lima, ya. Terus terakhir ada Hyundai Avega nih tahun 2011 Hyundai transmisinya manual, transmisi manual, pajak bulan tiga, ya. Pajak off juga nih satu kali kilometer itu seratus tiga puluhan, ya. Bertransmisi manual dibanderol dengan harga saya kasih harga termurah deh ini sekitar 53 ya apa adanya pajak apa adanya nih ya Oke okay, itu tadi uh, selintas ada dua ribu 2001 ada Yaris e Matic 2010 dan Hyundai Avega 2011 bertransmisi manual Oke teman-teman dari Derosa Auto tadi kita sudah lihat stoknya spesialis yeah. bajongan dan juga spesialis Pajaknya apa adanya ya Bang Munir ya Iya, tapi harganya murah Iya, harganya kita boleh bersaing ya Iya, betul, yeah, betul sekali ya. Keuntungannya apa kalau misalnya pajak kondisi apa adanya Jadi customer dari Deiros Auto bisa langsung mutasi balik mutasi nama Mutasi ya balik ya。nama, betul Iya Dan okay. sekarang ada pemutihan yeah. yeah. Iya, dan juga pemutihan. Yeah. ada pemutihan nih teman-teman Iya yeah Bang Munir ya Oke okay. Jadi memang ada pemutihan Iya. Yeah. Jadi juga bisa langsung dimanfaatkan bagi customer-customer yang membeli dengan kondisi pajak apa adanya. Apa adanya, betul Ustaz Dan. Satu lagi Bang Menir, kalau misalnya teman-teman dari Derosa Auto uh -uh. ada yang memang minat terus juga ada yang beli, benefitnya apalagi Bang Menir kira-kira? Benefitnya yaitu tadi kita harga bersaing ya Mas, harga bersaing uh -huh. harga bersaing maksudnya kita uh, ke satu di samping bisa jual lagi. Iya. Ke, kita sasaran kalau untuk pemakai lebih murah banget tentunya Murah banget ya Betul. Siap ya. Jadi yeah. spesialis bajongan kalau untuk pemakai sih murah banget Oke kalau gitu Bang Menir ya, Cukup yeah. sudah kita review Terima kasih banyak Wabilahi Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap di channelnya Berusaha Auto The